Jadi bukan saya yang terus uh, hebat atau mungkin saya duluan tahu. Barangkali bapak ibu sudah tahu aplikasi atau uh, aplikasi atau website ini yang dimana nantinya bisa ibu bapak ibu manfaatkan ya. Uh, dimana bapak ibu bisa tahu nih penelitian terbarunya nanti seperti apa. Kemudian apa aja sih yang saat ini lagi trending dan kemudian apa aja jurnal yang bapak ibu bisa follow contohnya jurnal-jurnal dari Nature, kemudian dari IEEE Spectrum, atau dari jurnal-jurnal lain yang bisa uh, Bapak-Ibu gunakan sebagai acuan riset dan juga sangat bermanfaat. Jadi, uh, hari ini uh, saya dampingi ya, Bapak-Ibu juga nanti langsung membuka website ya. Langsung membuka websitenya juga, Bapak-Ibu juga ada dua opsi, boleh diakses melalui website, boleh juga Bapak-Ibu download melalui aplikasi Android. Jika Bapak-Ibu eh, langsung diarahkan melalui kursor websitenya, boleh membuka Google Chrome, Firefox, atau Safari, ataupun Bapak-Ibu boleh mengakses dengan mendownload aplikasinya. Aplikasinya adalah Research Apps. Jadi Researcher App ini adalah aplikasi untuk para peneliti, di mana Bapak-Ibu eh, di sana dimudahkan untuk mencari beberapa jurnal, dan ada notifikasi terbaru, dan kemudian apa aja sih yang saat ini sudah muncul duluan atau yang lagi happening atau yang lagi trending di mana Bapak-Ibu bisa mendapatkan preprint. Kemudian ada lebih dari 15.000 jurnal yang Bapak-Ibu nanti bisa buka atau otak-atik atau Bapak-Ibu lihat di mana ini bermanfaat sekali ya. Jadi hmm, selain ada aksesnya memang gratis, tujuannya memang... Bagaimana caranya Bapak Ibu juga harus tetap melek teknologi, karena Bapak Ibu juga harus update ya informasi uh, tentang terkait ini. Sembari kita mempersiapkan Bapak Ibu tadi ya, yang pertama boleh untuk misalkan yang menggunakan laptop ataupun komputer, boleh membuka aplikasi uh, websitenya atau browsernya ya. Browsernya boleh Google Chrome, boleh yang lain, boleh dibuka kita buka melalui aplikasi researcher.app.com app ya. Di sini ada www.researcher underscore uh, kemudian app.com. Kemudian slash atau researcherapp.com. Ini boleh diakses melalui website ataupun juga melalui aplikasi Android. Untuk yang pertama kita belajar researcherapp.com terlebih dahulu. Jadi di sini salah satu aplikasi yang dengan rating paling tinggi juga banyak digunakan oleh para peneliti di dunia. Seperti Bapak-Ibu yang tahu ya, peneliti di Netherlands, di Delft, kemudian ada di Vienna, ada di beberapa peneliti atau researcher di MIT. Juga banyak menggunakan aplikasi ini. di Aplikasi ini juga bisa diakses melalui Google Play Store, App Store, atau melalui App in China atau Baidu. Atau aplikasi yang lain. Jadi kita hari ini bukan hanya webinar ya bapak ibu juga langsung bisa praktek hari ini. Jadi untuk linknya akan saya copy pastekan melalui kolom chat di mana bapak ibu boleh ya boleh mengakses aplikasinya ini. Bentar, izinkan saya untuk copy paste. Kembali lagi, akan saya pandu. Saya akan langsung beralih ke websitenya ya. Setelah ini kita coba uh, uh, buka sebentar. Ini ada sedikit tampilannya. Ini adalah yang menggunakan dengan Android. Dia ada poin 4.6 ya ratingnya lumayan tinggi karena di atas 4,5 di Google Play Store dan sudah di download oleh lebih dari 1,1 juta. Kemudian, Bapak Ibu boleh nih, nanti aksesnya saya coba bantu ya, atau bagi yang belum pernah, kita coba pelan-pelan karena tujuannya biar nanti bermanfaat dan membantu Bapak Ibu, atau Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, peneliti di Indonesia. Kita hari ini coba kulik dulu aplikasi yang pertama ini adalah researcher. Untuk linknya, udah saya bagikan melalui kolom chat ya, Bapak Ibu. Kita coba hari ini langsung praktek di aplikasinya. Oke, saya akan berpindah ke websitenya langsung, di mana saya akan coba tuntun Bapak-Ibu, biar Bapak-Ibu lebih mudah untuk... Oke, bisa terlihat ya Bapak-Ibu. Ini saya langsung ke websitenya, di mana di website ini ketika Bapak-Ibu masuk, dia langsung menampilkan beberapa opsi ya. Yang pertama adalah discover, about, advertise and researcher, sama jangan lupa di kolom yang uh, tombol sebelah paling kanan. Ada login, ada sign up. Login yang adalah misalkan Bapak-Ibu jika sudah punya account. Jika Bapak-Ibu sudah punya account, tinggal login. Jika belum, maka adalah pilih sign up atau mendaftar. Dari langkah ini Bapak-Ibu, uh, saya terlalu cepat tidak? Atau bagi yang sudah ada, bagi Bapak-Ibu yang sudah ada, atau yang sudah pernah mengakses aplikasi ini, boleh ya. Tapi kita akan coba lebih kupas lebih detail lagi hari ini. Halo, Bapak-Ibu? Ada yang sudah atau ada yang belum? Oke, sudah ya. Oke, linknya akan saya copy, -copy paste lagi. Ini aplikasi yang sangat bermanfaat sekali, di mana di aplikasi ini, Uh, saya sering menggunakan dan ketika aplikasi-aplikasi atau mungkin riset-riset uh, terbaru seperti preprint uh, informasi preprint atau misalnya jurnal yang mau publish nih misalnya di Nature atau apa kita udah dapat duluan ya dan ada notifikasinya ya bapak ibu ada notif notifikasinya yang dimana nanti membantu bapak ibu uh, dari berbagai bidang ya jadi bapak ibu nanti pilih nih yang sesuai sama bapak ibu apa ya ini kok, oke saya bantu melalui send up terlebih dahulu ya. Bapak-Ibu di bagian awal tinggal memilih create an account, boleh di send up with Google, boleh juga melalui email ya, ada pilihannya. Jika Bapak-Ibu sudah punya email ID tinggal diklik. Jangan lupa alamat emailnya, diingat ya email sama passwordnya Bapak-Ibu simpan karena untuk membuka lagi nantinya. Karena aplikasi ini sangat bermanfaat sekali. Ya, nah, Bapak-Ibu nulis nih. Misal nih ya. Untuk aplikasi pertama kita bukan kulik researcher dulu ya Bapak-Ibu. Di sini jangan sampai lupa untuk membuat password adalah minimal adalah 7 karakter ya dan panjang ya Jadi harus tujuh karakter panjang misalnya adalah passwordnya adalah Siti main 1234 Siti bermain atau apa atau apalah yang sekiranya bahwa ibu sering menggunakan Dari sini ada kesulitan atau ada yang tertinggal belum ya karena kita belum sampai kemasuk ke paling dalam. Halo Bapak Ibu. Oh iya, mohon maaf. Tadi soalnya Rame ini sudah saya on-kan ya. Oke. Okay. Kalau misalnya ada yang tertinggal atau sekiranya belum ketinggalan, sampaikan ya. Maaf, masih nonton ini Bapak Rito. Oke, okay, siap. Ah, masih, apa namanya, login. Baru masuk, baru ngikut, mohon maaf terlambat. Eh, apakah harus menggunakan laptop atau bisa saja dari gawai? Mohon maaf, boleh, boleh, boleh dari gawai. Boleh dari gawai. Eh, dari gawai dengan membuka websitenya atau boleh download melalui aplikasi di Android atau di Play Store untuk linknya nya ada di sini. Saya yang pakai. Top ini boleh boleh masuk -masuk, sign dengan ya. Google ya, Bapak Ibu. Boleh. Oke, terima kasih. sama-sama. Eh, Terus kalau Akan yang melang -melang. pakai ya, eh, yang yang pakai, pakai aplikasi like. gimana ini? Ini saya sudah masuk ada bacaan contact permission term and condition ini centang ya. Iya, boleh tinggal diklik-klik kalau yang udah masuk sama seperti konsepnya ketika menginstal aplikasi yang lain, bapak tinggal mengikuti alurnya, tinggal diklik izinkan permission, oke, okay, yes, yes, yes, sampai nanti muncul opsi pilihan jurnal mana saja yang akan mau diikuti, terus bidang apa saja yang akan diminati, oke. Okay. Oke okay, dari Bagaimana sini. Oh ya, silakan. Akademik, komersial, medikal, just interest in science, jadi apa akademik ya? Ya, pilih yang sesuai dengan Bapak-Ibu, bidang Bapak-Ibu. Misalnya Bapak-Ibu memang di bidang akademik, di akademik. Bapak-Ibu sekarang di bidang kesehatan, di Departemen of Medical juga boleh. Yang sekiranya disesuaikan dengan masing-masing Bapak-Ibu ya. Karena tiap Bapak-Ibu beda-beda ya. Misalnya Bapak A di bidang kesehatan, Bapak B di bidang kimia. Karena ini macam-macam ya. Tapi nanti di sini banyak sekali... Jurnal-jurnal berkualitas termasuk preprint terbaru Jurnal yang bisa langsung Bapak-Ibu akses Jadi beberapa yang memang uh, sangat bermanfaat sekali Ya mohon maaf Pak Repto yang education kok enggak ada ya Oh education. education, tunggu sebentar ya Bapak uh, Bu Ini belum sampai ke sana, masih ke sign up uh, Pak saya mau tanyakan boleh? Boleh, begini. boleh Ya saya dengar oto Pak uh, Begini, uh, apa namanya? Uh, yang saya mau tanyakan eh uh... Kalau kita kalau kita melalui Google kan sudah ada pilihan kita bisa sign up itu ada Google atau uh, kita um, um, apa masuk dengan dengan email lain. Kalau dengan dengan with Google uh, uh, sorry with Gmail yang sudah kita punya nomor hmm. Bapak ini aman nggak pak? Karena kan uh, kita tahu bahwa ini kan kadang-kadang kita situs itu apa apakah situs itu resmi atau hacker dan sebagainya. A apakah kita mesti buat buat Gmail baru atau akun Gmail baru untuk khusus untuk ini ya, kira-kira itu pertanyaan yang pertama, Pak. Yang kedua, hmm. Pak boleh izin. boleh, uh, boleh. Saya kebetulan kan uh, ada penelitiannya tentang transfer pricing ya. Saya lagi mencari juga jurnal atau artikel yang terkait itu. Ya, apa lebih kepada penelitian kuantitatif, Pak. Uh, jadi ada biasanya pengaruh di situ. Nah, uh, saya sudah cari di uh, apa nama apa yang itu, uh, hmm. itu uh, komponen itu agak susah apa bukan susah sedikit regional. Nah apakah uh, kalau yang bapak punya ini, kira-kira bapak sudah punya uh, kira-kira saya bisa dapatkan dari mana-mana mungkin dari sumber-sumber uh, apa okay. regional, regional, luar negeri atau dan lebih banyak begitu pak. Kasih, yes, pak. Ya. Yang pertama tadi terkait uh, Google ya pak. Yes. Yang kedua adalah topiknya adalah advertising ya. Saya yes. langsung pull key keywordnya. Yang pertama adalah terkait Google, yang kedua adalah terkait advertising. Baik, saya coba jawab dulu yang pertama di Google. Di sini ada pilihan opsi ya, Bapak Ibu. Yes, yes. Uh, di sini yang pertama adalah Google, yang kedua adalah dengan email, yang ketiga Facebook atau Apple. Kalau saya pribadi menyarankan uh, Bapak Ibu adalah sign up with email. Jadi oh. email baru atau email yang sudah ada uh, tidak apa-apa, tapi jangan sign up yang with Google. Kenapa? Karena oh. ini akan langsung ter terhubung di mana Uh, researcher APP ini akan adalah salah satu third party atau pihak ketiga di mana dia langsung link ke Google di mana Bapak-Ibu juga akan uh, sedikit bingung bagaimana uh, nantinya uh, passwordnya Bapak-Ibu akan kita bisa coba ya di sini misalnya saya coba melalui ini dia akan masuk tapi dia akan langsung seperti ini tanpa mengetahui passwordnya, jadi makanya saya tadi juga masuk. Uh, oke, okay. dia tanpa uh, dia akan skip password. Jadi, di mana nanti Bapak Ibu harus create password lagi di belakang, di mana akan lupa, bukan oh. lupa sih. Jadi akan ya mengunculkan Bapak Ibu kebingungan. Oh, oke, okay. okay. lebih baiknya Bapak Ibu, uh, ada baiknya Bapak Ibu uh, ini ya pilih sign up with email ya. Ini saya lakukan dulu, oke. Okay. Saya kembali lagi, pilih sign up with email Oke. Okay. untuk amannya. Jadi, lah, ini Bapak-Ibu bisa create password dari awal. Karena aplikasi ini sangat membantu, termasuk nanti uh, seperti uh, kita coba ya, nanti kita coba searching untuk pertanyaan yang kedua. Masih kita keep karena kita belum sampai ke tahap uh, keyword pencarian. Kita keep okay. dulu ya Bapak-Ibu. Okay. Jadi nanti ada pencarian keyword, terus nanti masuk ke bidang apa aja Kita masih di bagian paling awal dulu untuk pendaftaran.